Orang yang lahir pada hari Sabtu Kliwon itu mempunyai sifat serta karakter baik dilihat dari rezeki, pekerjaan yang cocok, serta jodoh pinasti. Watak sifat dan karakter juga jodoh pinasti seseorang. Ini bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan weton. Orang Jawa Biasanya lebih mementingkan wetonnya daripada tanggal lahirnya Karena hari weton, seseorang bisa dilihat dari karakternya Walaupun tidak 100% tepat Tetapi apa yang saya sampaikan Dan perkiraan dari watak yang dirunut berdasarkan weton hari kelahiran Ini tidak bisa dianggap remeh Hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan seseorang Nilai Neptu sendiri itu diawali dari yang paling rendah yaitu nilainya 7 Antara lain hari Selasa Wage Selasa itu tiga Wage itu 4 Sampai yang paling tinggi yaitu nilainya 18 18 ini berasal dari hari Sabtu Pahing Sabtu itu sembilan, paing juga sembilan Kemudian dilihat dari Neptu ini Semua yang mencakup tentang karakter, watak seseorang Ini bisa diketahui Hari itu pada umumnya ada tujuh Dari hari Minggu sampai hari Sabtu Kemudian yang namanya Pasaran Pasaran itu ada lima Dari Legi sampai dengan Kliwon yaitu Legi, Paeng, Pon, Wage, Kliwon Dalam Petung Jawa itu ada yang dinamakan Paringkelan Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan Paringkelan Somahan Atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti Selain watak dan sifat seseorang yang lahir pada hari dan pasaran tertentu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 lalu dikurangi 5 dengan kelipatannya dan sisanya ada berapa kalau umpamanya ada sisa satu maka jatuhnya di paringkelan seri kemudian sisa 2 jatuhnya di lungguh sisa 3 jatuhnya Gindung. sisa 4 jatuhnya loro atau sakit kalau tidak ada sisa sama sekali ini yang harus dipahami untuk perjodohan antara weton laki-laki dan perempuan Kemudian artinya Sri Lungguh, Gendong, dan Loropati Sri itu artinya rezeki Orang yang menjalankan perjodohan yang ketemunya hitungan Sri Biasanya rezekinya akan selalu ada dan sangat melimpah Sehingga kehidupannya akan selalu senang dan berbahagia Yang kedua Lungguh Lungguh itu bisa kedudukan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 perjodohan yang ketemu hitungan nomor tiga atau gendong Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat Lalu nomor empat itu loro atau sakit Perjodohan yang ketemu hitungan nomor empat atau sakit Biasanya sering sakit-sakitan Ini selalu bergantian Baik yang perempuan maupun yang laki-laki Kemudian yang kelima pati Pati itu artinya mati Menuju pati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 harus mengerti tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup terutama untuk hidup di dunia ini menurut saya kebutuhan hidup itu diantaranya nomor satu adalah sehat, selamat, dan bisa netepi wajib pengurit dan bisa memenuhi kebutuhan hidup hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan orang hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang utang Apalagi kalau nyandang susah Ini perjalanan yang tidak mengenakkan. Kemudian yang kedua Punya kemauan apa saja Besar kecilnya Ini harus terlaksana Dan bisa tercapai Nah ini jalannya yang perlu kita benahi Dan yang kita cari jalan keluarnya Jalan keluarnya lewat mana Mari kita sama-sama Mencari supaya Ini bisa tercapai Dengan sempurna Artinya sempurna itu genap Tidak kurang juga tidak lebih Kalau kurang kita mau cari kemana Dan kalau lebih kita juga mau ditaruh di mana Ini yang kita benahi dari sekarang Agar perjalanan seseorang atau mungkin anak cucu kita Dalam menempuh rumah tangga ke depannya itu Akan mendapatkan kebahagiaan Nah sekarang saya akan menyampaikan Tentang watak serta sifat juga karakter dan pekerjaan yang cocok Baik itu rezeki juga jodoh pinasti Bagi orang-orang yang lahirnya pada hari Sabtu Kliwon Dalam edungan Jawa Orang yang lahir di hari Sabtu Kliwon itu memiliki Naptu 17 Naptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran Hari Sabtu itu nilainya 9 sedangkan pasaran Kliwon itu nilainya 8. Neptu sendiri adalah salah satu dari indikator untuk mengetahui watak, sifat, serta karakter dan jodoh juga rezeki setiap weton-weton dan terutama bagi orang yang lahir di hari Sabtu Kliwon. Weton Sabtu Kliwon berdasarkan Petung Jawa, ini memiliki laku seperti laku neng bumi. Orang ini mempunyai sifat yang sangat sabar, mengalah dan suka menolong tanpa minta imbalan apapun. Orang ini juga termasuk dalam kamarokam Sanggar Waringin yang bisa mengayomi sesamanya. Mereka yang lahir di hari Sabtu Kliwon ini memiliki sifat yang lemah-lembut, juga tidak tegaan, jika melihat orang yang sedang kesusahan mereka akan memberikan apa saja yang dimiliki untuk orang yang lebih membutuhkan kedermawanan dan ketekunan adalah watak dasar baginya adapun beberapa karakter buruk yang dimiliki antara lain suka membantah tidak bisa diperintah dan jika sudah kelewat marahnya sulit untuk perbaikan pesan saya kepada rekan-rekan semuanya, jangan pernah mengecewakan dengan orang yang lahirnya pada hari Sabtu Kliwon Kalau Anda tidak mau menjadi musuh abadinya Kemudian yang berhubungan dengan pekerjaan Pekerjaan yang cocok atas segala watak tadi, sifat serta karakter yang dimilikinya Orang ini hanya cocok dengan beberapa jenis pekerjaan terutama pekerjaan tertentu karena wataknya yang suka mengayomi akan tepat bila digunakan untuk memimpin atau mengajarkan sesuatu pada orang lain jika ia menjadi guru mereka akan dengan sabar untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada murid-muridnya bahkan sampai mereka benar-benar bisa oleh karena itu kecocokan pekerjaan bagi mereka yang diperoleh dalam profesi guru kepala sekolah, dosen, ketua organisasi, atau pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan pengajar atau seorang pendidik Kemudian tentang rezeki Dalam urusan rezeki menurut Betong Jawa pada umumnya orang lahir pada hari Sabtu Kliwon ini biasanya selalu berkecukupan Ia tidak pernah mengalami kesulitan dalam penghidupannya karena jalannya selalu mendapat kemudahan Adapun jika bayi yang lahir pada weton ini, ia juga akan membawa kebaikan. Dampak dari adapun jika bayi yang lahir pada weton ini, ia juga akan membawa kebaikan dan peningkatan ekonomi keluarganya. Neptunya yang terbilang besar membuat ayah atau ibunya dan keluarga yang lainnya akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaannya. Hal ini terlebih lagi bila nilai neptu keluarganya lebih kecil dari 17 Kemudian yang sangat penting ini Soal jodoh pinasti Weton 17 yang dimiliki hari Sabtu Kliwon Akan cocok bila disandingkan dengan pasangan hidup atau jodoh Dengan orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi nilai neptunya 9 Rebupon nilai neptunya 14 Jumat Kliwon nilai neptunya 14, Sabtu Legi nilai neptunya juga 14, dan Minggu Pahing nilai neptunya juga 14. Bila berjodoh, seperti apa yang saya sampaikan ini? Ini namanya ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu jodoh yang sudah ditentukan oleh hari dan pasaran, menurut Petung Jawa. Pasangan ini akan saling melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangganya akan selalu mendapat kedamaian serta kebahagiaan. Terus bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi tidak ketemu wetonnya bukan weton jodoh pinasti? Solusinya gampang. Anda cari hari pernikahan Anda pada waktu itu umpamanya jika anda menikah pada waktu itu jatuh pada hari Minggu Kliwon, pada hari Minggu Kliwon itulah anda wiradati atau anda sarati dengan cara bangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti anda harus menikah lagi dengan mencari pasangan lain, tetapi anda saya sarankan untuk membuat selametan atau bancaan dengan sarana tumpeng. Tumpeng ini yang sudah dilengkapi dengan urapan. Juga telur ayam 20 yang ditaruh di sekeliling tumpengnya Tapi ingat tumpeng yang ada telurnya tadi telur harus sudah direbus Juga ayam ingkung dengan nasi uduknya Serta buah-buahan Selamatan ini gambaran dari keinginan berdua Anda Yang melambangkan kebahagiaan serta murah sandang serta pangan Kemudian undang teman atau sahabat Anda dan katakan kepada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan agar perjalanan rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dahulu menikah Kemudian kalau ada teman yang Anda anggap atau Anda pandang bisa membacakan doa minta tolong dengan mereka untuk memimpin doa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 Ini anda bikin bacaan atau tumpengan ini Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa Kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? Seperti yang sudah dilakukan kebanyakan orang Nah, orang jawa zaman dahulu itu Untuk melakukan kegiatan yang bersifat sakral Yang dipakai adalah hari dan pasaran Jadi bukan tanggal masehi atau tanggal jawanya Demikian penjelasan saya tentang watak, sifat, dan karakter, sekaligus pekerjaan, dan juga tentang jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di hari Sabtu Kliwon. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan, serta bisa diambil manfaatnya Dan jangan lupa, Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan Anda like agar video ini selalu bisa eksis. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungin Dumadi. Plung, plung, plung.